Jangan menindas orang yang lemah Aku mohon padamu Biang, aku mohon Biarkan aku pergi tolong Bidup ke ini, sudah Aku tahu semua tentangmu Kau dan putramu telah berhubungan dengan akhirat Singh Bahkan berusaha keras untuk membantunya Tapi sikapmu seolah-olah tidak bersalah Dan seperti biksu suci yang baru pulang ziarah Kau jangan berharap Kalau aku akan melepaskanmu Aku akan memenjarakanmu dan putramu tidak inspektur, tolong jangan lakukan itu Seseorang telah menghasutmu Putraku dan aku tidak bersalah Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa Kami benar-benar tidak bersalah Tolong, eh, tolong lepaskan aku Aku mohon, biarkan aku beruduh yang tenang Siapa? Baik pak Ternyata kau sangat licik ya tapi perlu kau ingat, tidak ada yang pernah bisa menghindari polisi. Anggap saja dirimu sangat beruntung. Tapi kau harus menghadapi konsekuensinya nanti. Biarkan dia pergi. Sekarang giliran kami. Sudah waktunya memberi anak itu pelajaran. Dokter Anan, haruskah aku memberitahu kamu Iya nak. Nindi datang bersama Malu. Apa yang terjadi pada Nenek? Kena serangan jantung. Tapi kau tidak perlu khawatir. Spesialis jantung terbaik kami sedang mencoba menyembuhkannya, dan aku yakin dia akan baik-baik saja. Kamli, keluar kau anak celaka. Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran yang cepat. Cepat keluar. Ibu berdua. Aku akan segera kembali Kamli, keluar! Hey, ibu, kau baik-baik saja Mereka menangkapku dan menginterogasiku di kantor polisi Apa yang bisa lebih memalukan dari ini? Sekarang, aku harus memberas dendam pada orang yang selalu membuat keluarga kita dalam masalah Siapa? Kamli lalu menyusahkanku, aku terima semua itu. Sekarang waktu pembalasan. Ayahmu benar saat dia berkata bahwa aku harus bersikap keras padamu, atau kau akan lepas kendali. Tapi aku tidak mendengarkannya selama ini. Tapi sekarang saatnya sudah tiba. Sudah waktunya bagiku untuk memperbaiki kesalahanku. Sekarang saatnya. Rasakan ini ah, Tidak tahu Ibu diri. lepaskan Lepaskan ibu Ibu sakit hmm. ibu Kau lepaskan aku ada. Ibu ah. Kudan Lepaskan Puskar tolong selamatkan aku memukul kami kebilang lepaskan kan lepaskan Kukan memukul kami lepaskan lepaskan kannya mau <tuk> memukul kami satakuda di sini kan tidak akan aku lepaskan Masa tidak waras lepaskan lepaskan dia <tuk> Kamu, kamu itu Jangan menangis kamu Apa kau back -back saja, nak? Kau tidak apa-apa, kan? Kau melukai kepala anakku Semoga kau akan terkena akibatnya Aku tidak akan mengampunimu Tidak akan pernah mengampunimu Seandainya ibu dan ayah ada di sini mereka pasti akan menyembuhkan nenek dalam waktu singkat. Mereka tidak akan membiarkan nenek celaka, meskipun mereka tidak bersama kita. Tapi sang dewi ada di sini. Dia bersama Nyonya Kaliani, dan dia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada pengikut setianya. Benarkan? Bagaimana Kamli? Apa rasanya sakit? Kau sakit? Tidak, sebelumnya memang agak sakit Tapi sekarang aku baik-baik saja Ini hanya luka kecil Sebentar lagi sembuh Tentu saja akan sembuh Tapi apa gunanya? Ibu mertua dan kundan akan melukaimu lagi Mereka akan memberimu Lebih banyak luka lagi Kau kami. Orang-orang itu, mereka mengutukmu. Mereka membencimu. Yang tidak ku mengerti adalah kenapa kita tidak bisa pergi dari sini. Ayo kita pergi jauh dari sini. Jika kita tinggal di luar, mungkin kita akan mendapatkan perlindungan, Kami. Tapi siapa yang akan menyelamatkan kita di sini? Tidak seorang pun yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada, Kamli. Ayo, kita pergi dari rumah ini. Ayo, Kamli, kita pergi ke suatu tempat yang jauh, di mana tidak ada kesenian. Ayo, Kamli, di suatu tempat yang jauh. Kenapa di tempat lain, Bu? Aku baru akan merasa damai setelah menghabisi mereka. Kamli dan Puskar harus membayar dengan nyawa mereka karena memukulku. Selama ini kau sudah bersabar, jadi bersabarlah beberapa hari lagi. Setelah ayahmu memberi pelajaran pada orang-orang di Cahitsa, setelah itu kita selesaikan masalah kita dengan Kamli dan Puska. Mereka tidak akan berdaya di hadapan ayahmu. Kau mengerti? Iya, kita bisa melakukan apa yang kau katakan. Kita bisa lari dari sini. Tapi pernahkah kau berpikir... Apa yang akan terjadi pada Kunda dan Ibu jika kita memutuskan untuk pergi dari sini? Kunda dan Ibu akan menghancurkan hidup mereka dengan berjalan di jalan kebencian, dan juga balas dendam yang ditetapkan oleh ayah. Bagaimanapun sifat mereka, bagaimanapun juga mereka adalah keluarga kita. Mereka, orang-orang yang kita cintai, sudah menjadi tugas kita untuk menunjukkan kepada mereka di mana jalan yang benar. Itu sudah tugas dan tanggung jawab kita juga. Lihat saja hari ini. Mereka mendapat gambaran tentang nasib mereka di masa depan. Dan sisanya akan diselesaikan oleh ayahmu. Ayahmu akan menghabisi mereka berdua. Dan kita berdua akan menyaksikan mereka menderita dan kita akan menikmati setiap momennya. Hari itu sudah tidak jauh lagi. Kita tunggu saja. Bersabarlah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nyonya Kaliani benar-benar aman. Dia mengalami serangan jantung ringan. Jika kau membawanya ke sini terlambat 15 menit saja, maka tidak mungkin menyelamatkannya. Dokter, seluruh pujian, milik Abi dan Sifam. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak panik dan mereka segera membawa Nyonya Kaliani ke rumah sakit dengan penuh keberanian. Sungguh luar biasa bisa kami bertemu nenek sekarang? sayangnya dia masih belum sadarkan diri untuk sementara kalian bisa melihatnya lewat kaca di sana halo, ya Akira sing kami sedang dalam perjalanan kami akan segera sampai tidak kukira harkiku sayang dibebaskan begitu cepat dan juga mengangkat Teleponku begitu cepat. Sepertinya kau sudah tidak sabar ingin bertemu istrimu. Sekarang dengarkan baik-baik. Tentang arah yang harus kau tuju. Ya, katakan. Oke, okay, baiklah. Kami akan datang ke sana. Tapi jam berapa? Besok pagi jam 9. Aku akan menemui kalian semua. Ya, baiklah. Halo, Akira Sing. Bagaimana dengan gangga? Dia baik-baik saja sampai sekarang. Tapi kau mencoba untuk bertindak cerdas lagi seperti yang kau lakukan, pada kundan dan harki, ingat baik-baik ini. Meskipun kau sudah menikah dua kali, kau akan menghabiskan seluruh hidupmu sendirian. Bersyukurlah. Aku mendapatkan kabar pembebasan Harki sebelum terlambat. Atau aku sudah melakukan semua proses untuk menghabisi dangga istrimu. Jaga mulutmu, Akira Singh. Dengar, hal itu tidak akan terjadi. Tolong jangan sakiti Naga. Halo, halo, Akira Singh. Halo apa yang terjadi kita harus menemuinya jam sembilan besokan apa gangga baik baik saja ya untuk saat ini dia baik baik saja Anandi aku punya ide kau tahu dari sini ada hotel yang menyewakan tenda kita istirahat di sana malam ini besok pagi kita berangkat dari sana. Aku sudah berjanji pada suamimu. Karena itulah aku harus menjagamu tetap hidup. Besok pagi kau akan bertemu dengan suamimu. Dia akan datang ke sini bersama dengan Pantan istrinya Anandi, Nimboli dan Manggala. Sekarang katakan, apakah kau berharap bahwa suamimu? Akan datang untuk menyelamatkannya, tidak bukan. Bahkan aku tidak berharap, <laughs> tapi dia datang. Itu artinya dia sangat mencintai istrinya yang cantik. Itu sebabnya dia datang kemari. Untuk mengorbankan empat nyawa, hanya demi menyelamatkan hidupmu, <Syikin hal perdu -hari> <Syikin hal wound> ayo pergi, baterai.